astagfirullahaladz ini motor titi pak wah ada lagi <tik> <tik> balik lagi nih yang Bang Blast kode amat kode amat, Mada amat. jadi nah, kita ke Sengkul <laughs> telat dikit aduh, gara-gara piara ane pidi jadi kita bertiga nah, ini temen sekarang kita bertiga ya, ya. eh ber bertiga, bet. sekarang Tiga. kita bertiga, iya, bertiga bertiga nah, ini di belakangnya temen lama gue namanya PRG, cuman yaudah lah ya oh. <laughs> nah, jadi ke Sengkul uh, tampan vlog yang sebelumnya kan dia bapak gitu Nah, yang seri kedua ini di, di ISOM Si Sony ternyata belum bisa balapan Belum bisa balapan Ada masalah <tuk> <tuk> <tuk> Jadi gue kengkelin aja ya Gaya namanya Ferdy Umurnya lebih kuat dari gue ya Jadi kalau gue nganggir buat gue Gaya gue lebih keluar lagi Aki-aki <tuk> <tuk> haki-haki ya, cuman lagi itu lah gitu mau dibahas, gausah lah, gaengak lah kenapa sih? ngerasih benernya ini, hebat ya, ini, hebat. hebat pokoknya seboi seboi seboi, seboi pancing macem wakuk, pancing jadi, jadi gitulah pokoknya pusing saya, jadi dia kagak lagi cerita, lanjut Hah? lanjut iya mau ga bisa balap, hari ini ga bisa balap Eh, ini deh, belakang nih, belakang nih. Belakang nih punya dunia sendiri R ya. R Namanya siapa? R R Ferdi, Ferdi, Rahman Syah, Ferdi Yolanda. <laughs> <laughs> Yolanda. <laughs> Untuk temui, kirimu kasih Yolanda. yo oh, Shay iya kenapa? aja iya awe, awe iya kenal <tik> langkah minta dikenalin <tik> <Minta> kenalin? <tik> iya minta dikenalin Nama, siapa nama? kama, nama nama hmm. nama nama nama, nama, nama, -nanya. nama, -nanya. <tik> nama ya? nama ya? nama aja nama ya? nama ya? nama ya? nama ya? nama ya? nama lo cari aja Ketan. di.. di kuek <laughs> ya gitu lah iya. gua dosa <laughs> enggak, jadi gini gini, yang namanya Verdi ini maaf ya, bukannya ngecengin, enggak, nah, gua nah, ngecengin nah. yang namanya Verdi, kalau lu denger tadi ngomongnya putus-putus itu bukan, bukan sinyalnya nggak ada sinyal, nggak kamera gue rusak bukan soal pake kalginnya rusak nggak bukan kuota habis juga nggak kuota habis gitu. juga nggak kan? emang emang dia ngomong gini jadi dia punya handicap punya handicap punya kekurangan. Dulu, punya kekurangan nah, dibalik, kurangan, dibalik ada kekurangan dibalik kekurangan ada kelebihan nah kelebihannya dia itu bikin kita bingung <laughs> <laughs> satu kelebihan <Satu>. <laughs> enggak ngomong apa <praticamente. ti cassia> tapi kita sedang buat teman-teman dia enggak nggak ada, ada nggak ada Nga. okay. Ngan... Nga eh yeah yeah. nggak cekin dia juga hebat hebat Jago interaksi 3D 3D yeah. interaksi sama orang interaksi sama orang so mau, soalnya kan biasanya kalau dikep kan so agak coek aja ya agak, agak ya, minder lah ya ya kalau dia sampai, kita sendiri yang minder ya iya, iya, iya, sekarang di aja ini sebenarnya, dia antar-antar enggak? <laughs> denger boleh, enggak denger boleh. Aja <laughs> boleh, kan? <enggak> <laughs> itu aja. top <Pak>? Denger <laughs> boleh, enggak Denger boleh. itu boleh, ya? Denger boleh. Denger boleh, ya? Denger boleh. Denger boleh, ya? Denger boleh. Denger boleh, ya? Denger boleh, ya? Denger boleh, ya? Denger belakang Yuk. lo, belakang gue mau ikut yang balap, semangat nyayap, Jadi kalau mau beli mobil balap, berapa gue? Ferdi mau balap? Ferdi, mau balap? <lots> mau balap, Ferdi mau balap? mau? mau pakai apa mobilnya? nyaris di... gue googlingnya ini, Nissan GDR <lots> R35, <lots> Godzilla Godzilla <lots> <lots> <lots> R35, <lots> <lots> <lots> Nissan <lots> mantap ya pokoknya gitulah ya, gitu ya, gitu. ya. ya. Nah, gitu. empat ada translate nya masih gua terjemahin hmm. Tadi gua videonya gua ulang-ulang dulu pas ngaji oh. <laughs> nggak masalah capek bos nggak <laughs> masalah capek <Safe laughs> aja tapi dia lebih berpartabat dari pendawe <laughs> Awe lagi, awe lagi. Nanti, ya. seperti biasa, gue pasang fotonya awe di sini. Nih, awe nongol dari sini, kayak tanya, "Awe, bukannya awe ada yang sedikit, baru tuh, baru tuh, baru tuh, baru tuh, baru tuh, closing closing baru tuh, baru tuh, baru dia kan kutu buku ya kutu buku gig gig bebegig kalau gig yang satu lagi kutu buku kalau ini gig tapi ini panjang ya bebegig bebegig itu gig apa riz bebegig cepatlah jurig anjing lah jurig jurig gitu. jadi gitu kan kalau kita nggak nah, bisa diajak jaga ya, oh. gue juga bingung, tapi tuh ceng-in sih gue bahaya, soalnya mulut gue ya, jadi kalau lo mau lihat <coughs> <coughs> oh. majak sementara baru kilometer 10 baru kilometer 10 terus bangunnya telah? iya nih, barang gue oh, tadi bangunin kan bangun tadi bangunnya gimana ya? kan gue bangun lag iya bangun eh bangun.. bangun dulu apa menaik dulu? nggak, menaik nggak boleh langsung bangun, boleh tapi kadang-kadang gue masih merem udah ada yang bangun, Bang. itu konyang Fit, belakang udah pernah ngerasain pentil belum, Fit? nah, gitu dia tuh nggak tahu tanya, Fit hah? tanya gimana? mau nyanya? ayo nanya <gir> sih dia <gir> mah, dia kan, nah, kan dia handy nanya gimana ya? dia handynya gue kan cuma <gir> ini doang, dikomunikasi <gir> kalau nafsu mah sama aja bejatnya <gir> nanya <gir g> gimana gue <gir> ya? lo pernah penga... nyusu? lo nggak mengkil nggak? nyusu? dia <gir> kan ya. nggak tahu lagi mengkil apa pernah nyusu? gue Eh. Oh, on lagi diambul. Lo, lo pakai mentil cewek-cewek. cewek Iya, cewek. kali. kali doang. kapan? 2008 enak-enak <SILENCIO> sih kayak gini? Ben -ben <SILENCIO> gue gua kali, kali mau upload <SILENCIO> <SILENCIO> enggak, gue KPI, oh YouTube iya. masuk KPI memati aja oblong putus. putus putus oh, pacar kok oh, pacarnya nonton, mati anjir oh ya makanya ya pernah pernah tidak ini ada orang tua, oh, suka, uh, oh, suka, okay. orang oh, tua orang tua, jadi dia udah ya, kita tinggalkan saja masalah pendil hahaha <Gelang air at. Limera> hahaha nanti kita sambung lagi aja gini hahaha pengen rokok kiri kanan sebentar se kiri kanan biasa kalo kursi kecil kiri apa kemarin gua apa? kemarin tuh yang <Female> yeah. kiri kiri? iya lu milihnya kiri? kemarin kiri oh, ternyata dia di kanan? di kanan nggak salah, tanya lu mau yang mana? kiri kiri Ya, kita lihat, apakah cewek? Enggak, lu maunya mana? Ya udah, gua gak lo aja ya. Jadi, lo kan lebih... <tuk> aduh. Ini lebih... lebih... lebih... lebih... lebih... aduh udah udah lebih... lebih... lebih... lebih... lebih... lebih... lebih... lebih... lebih... lebih... lebih... lebih... oh lebih... lebih... lebih... lebih... lebih... lebih... lebih... lebih... lebih... lebih... kasih lebih... nah kita lebih... tahu nih lebih... lebih... lebih... Ya, Pak. Ya. ya kemarin kiri kita ambilnya, sekarang kita kiri lagi. Kenal ya? Anjing, anjing, anjing, Star Wars, sepuluh. Nah, ya. sih, tangannya gimana? Ya, sudah siap. lupakan saja. Tanya um, laki dua-duanya, hanya lagi dua-duanya laki ya? yang ini tengahnya laki Yang, itu, yang sana itu tuh, Nggak tahu gue ngeliatnya? kelihatan tadi kelihatan, ini enggak bisa ketinggian. itu turun, turun, penting apa turun, turun, turun, turun, lu mau minta pentil oh yang satu laki ah laki dua turun, turun, oh, laki turun, turun, turun, turun, turun, turun, turun, turun, udah guys, kita sambung lagi ya kita sambung lagi ya mungkin sampai.. udah sampai nih, perlu gua tuh dari mulai triple seven JA sampai ke sini ya, jadi kampang vlog balik lagi sekarang kita lagi di mobil BMW seri 5 5 berapa? maaf 530 530 F34 e e -34. E 34 tahun 90 bulan terakhir pokoknya okay. jadi ini dikasih kesempatan buat nyobain mesinnya 3000 cc 3000 cc 8 silinder apa namanya BS and TF <laughs> BEMU IPD? Iya, BEMU IPD Jangan cereng-cer, so. kan gue beras sama dulu, pula juga. Ya? <laughs> go Matic? Oke, okay. gak bisa gigir yeah. <laughs> ya, Pak? Gak bisa Alhamdulillah Ya udah-udah, gue muntah <laughs> mm. <laughs> Ini dulu mobil BABE Yang warisan dari BABE, yang gue jual Siap, kagang misiap, di bawah, kagang di atas kagang di atas, kagang di bawah tapi sih lebih seringnya yang akan di bawah ya? kagak di, di atas. kagak <laughs> jadi cewek, marmut. nggak bawa, kagak nggak bawa, kagak nggak bawa, kagak nggak bawa, kagak nggak bawa, Indo Jaya. Jaya. berkeliling keliling-keliling mencoba mobil BMW. BMW. Marah-marah si dia. <tinyan> masuk. <No. Free. tinyan> oh. This is shit, man. This is shit, man. Shit, man. Shit, man. Shit, man. Shit, man. I'm hot, man. I'm very hot. Oh, man. Karena gua sama Sony sama Ferdi lupa closing, jadi silahkan saja di-follow Instagram kami. Ya, di-follow ya. Oke, mantap. Bye-bye, makan boy.